Hai guys. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Oh. Hai, how Baru bangun, enaknya apa ya? Kita buat kegiatan apa ya baru bangun? Sama kenal kasih Bang Dan. Gak tahu ngapain. Mandi sih. Jam yuk. Boleh. Mereng dong berarti gini. Gak salah. Oh, demam. <laughs> kopi, benar, kopi. Nih. Gimana kira-kira, Kak? Setuju gak kalau baru bangun tuh ngopi? Jo. Kopi kopi apa yang paling enak baru bangun? Kok entot Enak benar hidup. Nih. Enak dari mana, Ndumal gue? Yang ngolesin roti. <laughs> gue Kak. <yang> jeng. <laughs> Pembantu ini ke pembantunya udah, udah berpura-pura ini? Nih. belum salam kenal kak dari Tanjung Pinang hai Mokra hai kopi boleh minta, boleh? boleh, boleh, boleh minta kopi make, apa tuh kopi make? kopi make ayo baru bangun enak ngapain guys? ayo, kalian kasih tahu dong <tuh> baru bangun enak ngapain coba Kopi udah, terus tidur lagi. Oke. Bah. <risas> Enak <tuk> ngapain baru bangun, ya? Open, oke. Gimana tuh komen? Entar coba kasih tahu dulu. Hei, kamu kenapa kayak gitu? Kamu mau pakai Tangan enggak bisa pakai popol. Aku juga kan. Eh, enggak, ini baru bangun. Ini baru bangun, derak-derak. Kopi apa -kupi ya yang kupinang lo bener, cium bang. Hmm, bawa jigong nggak mau? Baru bangun banget, pegang. Iya mau pegang. <laughs> apa kira-kira? ngewe dong. Nenek. Kita belum ya, belum belum ada ewe-ewe jadi gimana kak? Ada ide nggak? kopi susu gantung boleh berbangun anaknya nggak roti nggak pakai filter <laughs> <laughs> diem bang nan sumpah itu kemarin gue mau tidur nggak apa itu dia kan digaji untuk itu buat sarapan buat makan malam kontrak kita udah mau habis loh betul iya besok, besok kita udahan iya katanya pegang marab <laughs> kalian kenapa sama kayak platform sebelah ya aku pikir kalian bakal berbeda gitu Kayaknya tidur lagi ya Situ main enak Tidur berdua Bangunnya juga berdua Aku mau sendiri Bangunnya juga berdua Goblok <laughs> Bangunnya berdua Loh Oh Mbak. iya bener Bang Terima suruh push up dulu Oke okay, push up. Kamu push up dulu Push up, up, up. Oke okay. Kalau kalian minta dia push Oke okay, dia bakal push Oke okay. Kamu push up dulu Oke okay. Push up. 5 kali. kok lima kali sih? lima kali pusat, cepat. Ini kenapa di di nenek-nenekin sih? cepat, pusat lima kali. ya udah tiga gini. kali udah, tiga kali, tiga kali. gini. ya, satu, satu. dua. <laughs> karena ada pusat kayak gitu kayak. <laughs> itu, <laughs> itu pusat apa kayak gitu? nggak <laughs> ada pusat kayak gitu. pusat tuh kayak gini. Oh, oke, oke. Ay ay ay ay ini ino ino. Oke. Mimi. Ya, boleh. Okay. Itu pusat enak-enak sih. Iya, <laughs> oke. Okay. Iya. Itu pusat Oke, okay, ada lagi enggak? Baru bangun udah pusat Terus apa lagi? Pusat, pusat. berkedok dok <laughs> Apa lagi? supaya kita makin seger kita bagusnya olahraga apa coba kalian ngasih tau kita bakal ngelakuin olahraga olahraga kalian payah hutang payah hutang boy. apa kira-kira kegiatan yang bisa kita buat hari ini olahraga apa lagi cium bang cium kan olahraga ya mandi boy mandi itu mandi boy iya sih belum mandi ntar lagi jalan itik nah boleh jumping jack jalan itik tau nggak jalan netik? eh begini nah gitu jalan netik <laughs> cuman ini ya, pakai CD doang aku cantik, dur aku baru bangun oke okay. udah, udah tetap Satu terus, udah memang <laughs> okay. ini oke, orangnya pusat tapi yang megang kamu bang gimana caranya? jalan nitik dulu jalan nitik jalan nitik ya, kamu jalan nitik di mana di sini mulai itu ya kita lihat jalan nitik ya oke jalan nitik udah apalagi kira-kira kegiatan yang bakal olahraga apa yang bisa kita lakuin pagi-pagi angkat galon bener bang dan angkat galon sit up flying bang, flying lu pegangin bang sit up bisa gak sit up? olahraga kayak kodok? skotras skotras apa? apa skotras? Mm -hmm. olahraga lagi. lagi, apa? live loncat pada ibu gaji bikin deh nyen lucu ini sudah disuruh ngapain? apa ini olahraganya? yuk skotras, apa itu skotras? Nah, jumping jack jumping jack itu yang gitu ah, lah, susah lah angkat semen oke okay, angkat semen boleh terus apalagi ngen ya tapi nggak baru bangun juga lah Masih panas ini oke okay, sit up aku yang megang sit up dia aku yang megang kakinya oh, ya iya. kan sit up aku pegang kakinya kan oke okay, yuk sit up nah, gini, kan? iya bareng tolol ya, dia enggak ngerti sit up. Eh bukan, sit up bukannya gini ya, kan. Jungkir balik, ini. roll depan. Sit up bukan yang gini-gini. Sit main tidur gini, itu Oh, ya okay. Bego nih orang. Sit apa yang enggak ngerti. Ya udah gak apa gimana dari mana kamu ngapain? Ih, pegangin kakinya lah. Gini nah, situlah. Sini, gini. Sini-sini. Ya papa, buat sit up. Nah. Anda telah di dulu sensor. <laughs> Oke. Okay. Lima kali. 1 2 3. Udah 3 kali. Oh, 3 Lima kali toh. Dua, lagi, dua lagi, dua lagi. 4 5. Oke. Okay. Dan Benar, Bang, 100. Maraton keliling tata surya. Maraton keliling tata surya. Oke, okay. ada pilihan lain enggak? plank 2 menit dong plank 2 menit, bisa enggak plank 2 menit? Enggak ya, bisa lah 2 menit sekarang 15 menit bisa 15 menit lima 15 detik bisa susah anjir plank yang lain dong lari siang panas cok. lato-lato aja bang, enggak? Hands. handstand bang, gila lu handstand <laughs> yang lain, yang lain apa? maraton yang lain, olahraga apa kira-kira yang bakal plank. kita lakuin plank. siang ini? plank boleh lah plank lah plank ya? plank berapa lama? 1 menit kah? Ya ngenong kamu, Bang gampang kalau gendong, Skotrush liat di Youtube, bewok aduh, apa Skotrush Cok? ntar aku cari Skotrushnya apa Nggak Tahu Skotrush <coughs> pleng hmm. aja pleng pleng ya, oke okay. pleng, yuk kenapa pengen di kasur sih? ini pleng gimana Cok? pleng di lantai iya lah harus di lantai Cok, susah lah dari tempat ya Susah, squat jam aja, Bang. Enggak lurus lah. harus di lantai, Cok. Susah, Cok. Yang lain, yang lain. Senam irama, Bang. Oke, senam irama ya. Kamu ikuti aku, senam irama, yuk. Video ini. Senam. Oke? Senam. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat Dia sendiri kuat Udah, Rama udah Yang lain Yang lebih menantang dong Dia aja kan. kuat itu, kan Joget dangdut aja Skotras weh parah benar Oke aku cariin nih oh, ya, Skotras Yaudah cariin Skotras <laughs> Skotras ya sabar Apa tuh? Skotras weh parah benar Oke Skotras. Sih, Skotras, Skotras Skotras Skotras SCO. DERA S Sabar sabar <laughs> Tolongnya lebih goblok Oh, dikerakau sampah. Mana, nih? Squat atras. Iya, squat atras maksudnya. Hello, Orday. Bukan pakai seperti ini gitu. Terus? Ha, lu mau plan gila lu. Wah, enggak sanggup lah, Bos. Enggak enggak sanggup Bang. Oh gitu yang lompat jongkok lompat jongkok. Ah, nggak, enggak sanggup. Nggak sanggup Wah, nggak sanggup. Aku udah gendut kok dulu iyalah sanggup. <coughs> nggak sanggup. Oke. Okay. Itu dulu aja kali olahraga kita pada siang hari ini ya. Thank you tersiang kita bakal buat kegiatan baru lagi. Oke. Okay. Bye bye all. Ciao.